Oke okay guys, ketemu lagi dengan channel Jepri Sepalu Gada Oke, okay, saat ini kita akan membahas tentang Mika Mobil Yang akan kita kembalikan menjadi cerah Yang buram menjadi cerah Oke okay guys, simak video ini ya guys Semoga video ini menjadi tutorial Yang sangat membantu buat teman-teman Untuk memodifikasi atau merapikan mobil Dengan modal yang minim Oke, okay, tonton terus channel Jeffrey sih See you. Oke, okay, pertama-tama kita siapkan dulu hamplas 1200 dengan hamplas 2000, guys. Nah, kita sobek dulu, guys. Disobek, dikasih air sedikit, digosrek-gosrek. Gosrek. Digosok, digosok sambil ngudut, guys. Gosok terus, guys! Digosok sampai tangan pegel, guys. Digosok biar pori-pori yang bisa merekah. Jadi, kalau kita semprot atau disemprot, biar dia bisa merekat kembali. Tuh, guys, digosok lagi, guys! Oke okay, guys, yes. tuh sudah mulai kelihatan sekarang, sekarang kan? Tuh, bening, udah bening-bening, udah kelihatan bening, kan? bening, wow, wow, bening gitu, ya. gitu. Nah, udah bagus gitu, ya. Itu baru ya guys. 203 guys. Setelah nah, sudah digosok di gosok di di amplas yeah. yang nah, lap guys. kita usap, digosok, lap pakai kanebo nih guys. Bagus. Lap-lap. lap, biar pakai kanebo jadi biar kelihatan nah. sudah halus apa belum oke okay guys, tonton aja nah, ya guys videonya, aduh saya ini, ngomong, ngomong, ngomong kulitnya awal guys, guys. capek nah, juga nih guys, nah ini guys. kita gosok lagi guys pake yang Aplas 2000 lagi. Kita soalnya tadi kan yang 1000 tuh nah kita gosok nah. lagi nih guys, pake yang kita 2000 kebaik kasih air lagi guys ya guys, dulu. jangan lupa ngudut sambil nah, ngopi guys biar lagi, nah, gosrek lagi gosok gosok, gosok. sambil nge-strek mm. karena 2000 itu akan lebih halus guys daripada yang 1000 untuk menghaluskan aja, untuk meratakan digosok lagi ya guys Guys, nah, kita pasang dulu lakbannya biar body-body tidak pada kena semprot. Kita siapkan clear philox ya, guys. Aku sih pakai merek Sumo. Nah, kita persiapkan dulu sebelum menyemprot biar body mobil tidak kena semprot, guys. Oke, okay, guys. Tuh, ya aku pakai clear, clear Mereknya aku pakai, oh so good, so good guys, bukan sumo, salah, salah, salah, so good, bukan so un ya guys, so good, ahh, ojek, ojek dulu guys. Di-locknya, jadi kontrak-kontrak, ya, guys. oke okay guys tuh udah mulai kelihatan bening kan guys tuh udah mulai terlihat cerah tidak kusam lagi guys nah sudah kembali comeback day udah cerah herang udah mengkilap lagi guys tuh kembali lagi ke semula jika lampunya gak kusam lagi tuh guys Ini yang udah aku semprot. Nah, ini guys yang masih menguning belum diapa-apain. Tuh, ada perbedaannya kan? Nah. Ini lebih cerah. Nah, ini butek. Soalnya belum diapa-apain nih, guys. Before and after. Kuning oke okay, jangan lupa di subscribe like dan komen ya guys kalau bisa di share agar tutorial ini atau video ini bisa menjadi eh, apa namanya eh, wawasan kita dan bisa membuat kita lebih berkreasi thank you